Halo guys Halo guys Harusnya kamu itu ngucapin salam Dina Bukan halo guys Oh iya lupa Duh. Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah gitu dong Nah Dian gunungku di rumah sendirian. Makanya aku bawa. Padi kali, kali dia bisa pinter. Kayak kalian, kalau teman-teman maaf ya, aku telat. Apaan sih? Kamu anak culun, datang-datang sini? Saya kan cuma mau belajar pada manusia. Coba. Lagi apa sih kalian? Bris banget. Ganggu orang tidur aja. Sudah tahu musim corona, kenapa masih kumpul-kumpul sini? Pulang. Udah sih kalian pada pulang, ngerjain tugasnya di rumah aja. kalau mau kumpul harus mematuhi protokol kesehatan. Kamu sih, kamu sih. Ayo di sini. Ya udah, berarti besok kita harus pakai masker. Isolasi mandiri, jaga jarak. Oke. Okay. Okay berarti sekarang kita pulang ya? iya ya, yuk beres-beresin. tuh anak-anak ini nggak berisi nggak kayak biasanya aja. Enggak ada suara <tik> Astaga kok bisa kayak gitu sih Menjaga jarak juga Tidak usah memakai tali rafia Dan isolasi mandiri itu Kalian tetap di rumah saja Selama masih ada Covid-19 Bukan kayak gitu